Oh, di warga Besteki. Ini teman-teman lagi prepare. Ini Kapten ya. Gimana, Kapten? Taman-aman. Lu sekarang-sekarang udah... It's banget nih kacamatanya, Kapten. Coba ngomong ala-ala itu yang viral. Lu nanya. Kamu nanya? Ini kacamata. <laughs> Ini tanaman kenapa disiram Kapten? Ya. Kita di sini menjaga kebersihan. kebersihan dan pertumbuhan bunga itu harus penting supaya waktu ini lebih cantik. Oke okay, oke, okay. setuju banget ya. Okay, kita bicara sama ahlinya si yes, Dylan Dylan. jadi uh, ini kalau kalau sore ini anak-anak pada prepare. Maksudnya diangkat semua untuk bersihkan ke bekas tisu yang dibawa di bawah Gasebo Jadi di warga Pesteki, tempatnya di Palu ya Hei, lagi, kamu lagi apa? Kamu nanya <laughs> Kamu tanya lagi apa? <laughs> kamu bertanya-tanya Oke setahunya aku lagi nyapu Lagi nyapu ya Penol Wih rajinnya, luar biasa kamu. Ya. Naik gaji bro? Udah naik gaji? Bulan depan. Bulan depan. Tapi? Pandinya pandi Tapi apa? Uang tip udah dapat? Sudah. Terus bulan kemarin sudah? Bulan kemarin udah dapat. Berarti kamu ini pelayan istimewa ga? Masak. Oh, iya, iya. Gibran aja baru berapa bulan baru bisa dapat tip. Kamu cuma berapa bulan dapat tip? Biarlah. Iya. Wah luar biasa kamu kita. Ya. Rahasia apa? Rahasia ilahi. Rahasia ilahi. <tis> nah ini tanamannya bos sudah. habis gunanya ini harusnya dilepas sih. Pas pakai pisau. <tis> Gibran, jauh Gibran. Uis, rambutnya makin gondrong aja kamu nih. Itu minta tadi agak lurusin dikit di brand. bonding supaya lemes. Karena itu baru kamu potong kayak itu anime-anime. Tanggal -anime. 11, bu. Potong rambut. Oke, kita lihat ya. Ini ada dua lantai di belakang ini sementara dibangun ya. Jadi buat teman-teman yang Kopi ngopi datang aja nih diwar kopi steaki palu. ini sementara lagi dibangun. Aku nggak tahu selesai kapan, tapi secepatnya lah. Di sini gak jual kopi doang, tapi makanan juga bisa nikmati suasana akuarium banyak ikannya dan tiap hari adalah musik ya. Wish. View arcobesteki itu keren banget. Ini tempatnya strategis ya di tempat bundaran esteki. Kalau kelihatan jalanan ramai banget. Ini bundaran esteki ya di tengah itu ada tubuh STG nah ini anak-anak repair ini selesai mungkin sekitar jam 6 lah dia udah selesai, udah kelar dan siap melayani gimana kapten? kayaknya saat pump setengah malah tuh dia udah nggak pernah nyampu malam Jadi kapten sebenarnya malam jadi barista ya. Mana, kapten? Jadi barista. Ah, Gibran. Tos dulu Gibran. Tos, tos. Ini ah. okay. biasa maker Jawa mah. Renol, Renol, tos dulu Tuh, eh. Nih, nih, vitamin. Anja. Tuh enggak ada dijual di Palu tuh. Nih. Jadi di Palu. thank you. Sabai, enak itu. Dari dijual di Palu karena rasanya, Hah? Mantap. Enak kan? Enak. Enak lah. Iya lah.